Halo pasien UGD, jumpa lagi nih. Gimana kabarnya? Semoga di kalian gak ada Seninnya. <kali>, Kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya bikin cheese foam pakai powder drink dari beverage. Kenapa pakai beverage? Karena lebih gampang dan praktis dan tentunya yang paling penting murah banget loh. Udah tahu cheese foam kan? Itu loh bahan buat bikin minuman cheese tea yang lagi viral. Yuk langsung ke pembuatannya. Eh, Di sini kita cuma panggil dua bahan aja loh Yang pertama powder drink beverage varian cheese foam dan air dingin 250 ml Pertama kita siapkan timbangannya Masukkan 100 gram powder cheese foam ke dalam wadah Tambahkan 250 gram air dingin Aduk menggunakan sendok agar tercampur Lalu aduk kembali menggunakan mixer kurang lebih 2 menit sampai mengental Cheese foam bisa digunakan untuk topping minuman ice drink dan minuman cesti yang lagi viral loh Oh iya, untuk penyimpanannya taruh ke dalam kulkas bisa bertahan hingga 1 sampai dua hari kalau teksturnya dirasa sudah seperti ini berarti cheese foam kita siap untuk digunakan untuk 1 kg powder drink beverage varian cheese foam itu bisa jadi 87 cup dan per cupnya itu kita bisa taruh 40 gram atau bisa juga jadi 116 cup dengan per cupnya takarannya 30 gram. Jadi tergantung penggunaannya ya. Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya. Dan kalau kalian ingin beli powder drink beverage varian cheese foam, linknya juga udah aku tulis di deskripsi. Next, mau buat menu apa lagi ya? Kalau ada saran, boleh tulis di komentar. Nanti aku bikinin resepnya, oke? Okay? See you! Selamat mencoba!